米法8 ini lagi di arah sana tapi nggak tahu juga sih tadi kita naiknya naik taksi gitu kan gak taunya mungkin ya mungkin malah deket itunya apa <coughs> hmm, stasiunnya gitu guys Selamat <laughs> cuma ya kan oh, <laughs> usah ini naik ini ada eh, bawah, iya iya benar itu kalau kita mau ke Taipei aduh parah, <laughs> <laughs> itu tadi nyantai tinggal naik ke atas suskesi <laughs> ya kan kalau nggak kayak gitu ya kita nggak tahu <laughs> oh, <okay. laughs> wah itu apa sih boleh foto nggak di? ternyata dan ternyata kan ketemu lagi sama ini ada tapi kok kita tadi nggak ngeliat pasau tuh di mana kamu nggak? Hah? Ada nggak? Mana? ternyata kita dari belakang dan kita ketemu lagi udah di ini kan kalau tadi enggak naik taksi ya kita enggak tahu ya posisi belakangnya di mana enggak taunya. Toko indonesia itu enggak usah naik taksi pun kita jalan ke belakang itu udah bisa. Pas untuk 85% tuh. gugur gugur kemana hmm, masuk ke itu dulu tah apa langsung naik aja yuk capek ada bahas ya ya iya anak -ana waktu aku masih lu bagus banget <guluh> oke okay. alamat di rumah tah Nah li deh, tokyi mah, saya cili yo, hah? Oh, Yes, karena hari ini ulang tahun anak aku, jadi aku sekarang mau lagi beli kue dulu. Nah, puyong, puyong, Oh ya ada di tuh di sini. Oh, juga ada sih. Oh, cese. Cese. tunggu dari sebelah sana itu yang depannya. Oh. Ke sini. <gifat> Oke. Okay, Halo guys. Oke, okay. bye Jadi kita ini kan dari Taipei aku datang ke hari aku mau merayai ulang tahun. Dan kebetulan sekalian di sini ada pas guys. Di sini tempatnya untuk penjualan dulu gitu. Yang kemarin pas ibu aku ulang tahun pas tanggal tinggal 15 ya. Pasang 15 di bawah pulang tahun Sekarang aku lagi manis sini oh, oh, Bye bye Udah ijo pakai coklat gini mas, serius kita oh <laughs> gitu enggak nah. e, janjian gitu enggak kayaknya nggak tahu <laughs> asal makan so, pakai aja oh, dari nah aku langsung beli kuenya tadi sisanya cuma tinggal dua guys nggak ada lagi kuenya ada sih gede bagian cuma buat kita 370 rata rata-rata yang terus itu ini wang Indo statusnya 50.